Aku Oke okay, lo guys, balik lagi bersama gua di channel Jangan lupa like, comment, dan subscribe -nya. Saksikan videonya guys Oke, okay, jadi sekarang gua mau review pemandian air panas yang terletak di desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Pantan ya Tepatnya itu di Kabupaten Pantan sini guys ya Provinsi Riau guys Oke, okay, jadi ini adalah sumurnya guys ya Atau sumbernya air panas ini guys ya Ini guys Sumurnya lumayan besar guys ya Ukurannya guys Kalian bisa lihat sendiri Ukuran sumurnya ini guys ya jadi dari sumur ini, ya lihat-lihat dulu, mantap guys ukirannya ya. Jadi dari sumur ini dialirkan ke dua kolam di sana guys ya. Jadi kolam itu ada yang buat anak-anak, ya, yang besar ini buat orang dewasa ya. Yang kecil di ujung sana buat anak-anak guys ya. Jadi kalau kalian di sini bisa bawa anak-anaknya bisa mandi di kolam yang kecil di ujung sana guys ya. Kalau di sini tenggelam lah guys nanti anak-anaknya guys ya. Ya, itu aja guys ya. Jadi ini sumurnya, sana kolamnya guys ya. Fasilitas lain yang tersedia di sini ya kita review lagi guys okay. Maaf, ini fasilitas lainnya guys ya. Di sana ada seperti rumah ya, rumah adat ya. Itu yang sebelah kiri saya itu ruang pengelola guys ya. Yang sedangkan di, tonga, di tengah itu tempat pengelolanya guys ya. Ruangan pengelolanya guys yang di sampingnya itu ruangan istirahat bisa sholat di situ ya, mengganti pakaian, sedangkan di samping kanan ujungnya itu ada dapur guys ya, tempat masak ya, tempat masak pengelolanya di sini guys. Oke kita lanjut review yang lain kanan ya? sini juga ada ya, ini tempat istirahat para pengunjung ya ataupun wisatawannya ya di sini ya, tempat istirahat wisatawannya di sini guys ya, ya di ujung sini lumayan enak guys tempatnya guys. Oke, okay, itu aja ya.